Mobilku rusak, bisakah kamu menolongku? Jangan khawatir, coba aku lihat Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah Oh tidak, mesinnya tidak berfungsi Ayo kita perbaiki dulu, kabelnya rusak Ayo kita perbaiki Hmm, cepat tiup keluar asap hitam itu. Hubungkan kabel ke posisi yang sesuai. Tuangkan cairan ke dalam tangki yang benar. Pasang roda gigi dan mobil bisa dinyalakan. Wow oh, sudah diperbaiki. Kerja yang bagus. Mobil ini kehabisan bensin. Ayo kita isi tangkinya. Pertama-tama, lepas penutup. Masukkan alat pengisi minyak dan isilah bahan bakar mobil. Tangki sudah diisi. Ayo kita tutup penutupnya. Mobil ini kotor sekali. Ayo kita bersihkan dengan baik. Ada banyak bakteri, segera usir mereka. Jendela mobil ini kotor sekali, datang dan cuci lah. Tarik sikat untuk memberi busa ke mobil. Ayo kita bilas busanya. Sekarang, ayo kita lap sisa-sisa air pada mobil. Wow, mobil itu bersih sekali sekarang. Hebat, semuanya sudah diperbaiki. Terakhir, ayo kita hias mobil. Terima kasih telah memperbaiki mobilku. Kamu keren. Anak-anak, ikuti aturan saat berkendara. Pastikan untuk berhenti saat pejalan kaki berjalan di zebra cross.